Oke okay, cuy, balik lagi di channel gue Zeus Amelie, channel yang bahas seputaran game slot dan game pragmatik Oke okay, cuy, disini gue mainin game get of Olympus lagi, atau biasa kita sapa dengan panggilan engkong uus ya Engkong <tukung> uus gak tuh Oke okay, cuy, disini gue bawa amunisi 250.000. ribu Mudah-mudahan dikasih mata-mata aja ya Sama engkong uus Oke okay, cuy, buat kalian teman-teman slotermania remani ya Dimanapun kalian berada, ya. buat yang belum lihat tekan tombol like nya, buat yang, belum ada, tekan like, ya. buat yang belum subscribe tekan tombol subscribe agar channel gue semakin berkembang cuy Oke cuy, disini gue coba langsung kasih aja sih ya, di 240.000 Mudah-mudahan dikasih mata -mata, sama teman sama Oke, udah ya. Ayu, tonen, anu. okay, di sini. Di sini okay, dan gimana gak angin Oke, disini di Google pecah. Oke, tempat pertama sebelum hijau jangan awalnya manis, awalnya manis. Ini sebenernya dikasih mas Oke, okay, merah-merahnya juga pecah Ini juga merah sama kulir nyambangnya pecah Di aku mengusur kalian 2 Oke, okay. birunya pecah Yang pasirnya juga pecah Hijau juga pecah, mahkotanya dulu Nice, menurut, mahkotanya juga pecah, cok Oke, okay, merahnya pecah lagi, cuy Birunya juga pecah lagi, cuy Oke, okay, ungu jandanya pecah lagi nih Oke, ditembakkan kalian 2 Kulir nyambangnya pecah Oke pecah, disini rambut -rambu dapat 8000 dikali ya, cuy Ehi, Berasih, 4 cuy memang ada isi, ya. manis terusin kan? Sampai akhir, Oke, biru pecah Ehi, juga pecah jiknya dong nah, kurang Oke, gelas amir gua pecah Oke, sini sini makan pecah sih. Oke, okay, disini gue tinggal nambahin aja ya. Ini gue nambahkan nih, Om. Oke, diiris sama kota gue pecah. Nggak ditumpuk tuh, Oke, nambahkan. Oke, juga gue pecah. Nggak ngebekan juga. Ini sini nih, jadi tujuh belas ya. Ini disini mau dikasih mega sama gue. mantap banget nih, Assalamualaikum, assalamualaikum, apa sekalian juga ya? Oke, dirinya pecah, Jum, kira -kira -kira, kan, oke, gulungnya lambangnya pecah, terus aku lagi apa lagi, lagi. nih? Tembak, Oke, perkalian ada dua, nih juga pecah. Apa ya, kasih. Karena si kalian juga, okay, ya oke. Nah, Kalau gue habis ngejadi dua puluh nah, empat lagi. Oke, sekalian dua, gulungnya pecah disini muntut air gua jadi 26 cuy ya ini kan saya lagi tong maka ada yang panik lagi ini dong oke keren ngelambang lah ini juga pecah ini juga juga pecah last aneh gue pecah tapi nah, terakhir nih dong oke ada perkalian 6 ikunya pecah ini juga pecah ini, juga, ini, juga. ini juga doang, yang pecah cuy Tiga operasi di sini gue bayar pertama basis sekitar seratus ribu dan gue langsung naikin back enam ya cuy. Gue buat tiga puluh kali turbo. Biasanya 30 puluh kali turbo ini kong us ada ngasih gratisan cuy. Ya tergratisan maksudnya ya. Dan bukan yang berkedalanya gue main, main di Maya di sini gue main di gudiaras gatian. Ini rekomendat banget buat elemen karakter mania cuy. Jika kalian ingin mendaftar silahkan cek di kolom komentar. Channelnya udah gue sematin di kolom komentar cuy ya. Gue daftar cuy. Oke di sini tuh jangan gue pecah. Juga juga pecah. Ini juga pecah Ini pecah Satu lagi pun butuh Gratisan nih Nah nurut dia cuy Dikasih gratisan cuy Result, kasih nah, tembak lagi nah, Kayaknya Oke juga pecah nah, Ini ya mau ya, gua lagi pilih hmm. Oke. Mau Oke, oh, di sini us Ditembak lagi, oke perkalian 2 -nya gua, liat, biru gua pecah. Ditembak lagi perkalian 3 tuh, Lalu, dia, ya, kan? matang, matang, matang lagi, tembak lagi langsung langsung kamu us, aja kamu us, ditembak sama us, tapi anak ya. lagi. Oke, okay, ada pertengahan, udah, pecah, Jogok, juga pecah, Ayah, juga pecah ya, dong, ada. Oke okay, di sini gua dibagi sampah us, lumayan okay, ya. dia, ini, ini gratis, ya. baik karena okay, gua ngekonek biru gua kalau oke biru di sini ini buku juga pecah sih, tembak dong gue pecah tembak, mau oke cuy enggak cuy profit aja Tidak -tidak punya... oh. nih kita ini udah wah, kan cuy, bilang apa kali biasanya Kan? Oke, okay, ya, nah, di sini hujan sama hijau banget. Tadi ini. lagi, ya, lagi di lagi. Naik pungit lagi Agak Oke, di sini banyak banget. ada sama Kalau ada dua atau ga kulit lagi lagi eh, Ini kong nah, nah, cuma apa ya Lumayan aja ya Sipu aja Oke okay. Ada pertanyaan uh, janda gua pecah yang pertanyaan hmm, gitu Terusnya, mungkin di sini gue setupin aja kejaya di saldo gue satu juta lima karena gua di sini gue udah promo satu juta dua ratus dan buat kalian dari teman-teman semuanya dimanapun kalian ada buat tes bermain bermain kontrol kontrol main game jika ada peluang buat media seperti ini kalian mediain cuy ya. jangan sampai peluang buat media itu hilang cuy dan di sini gue tidak ada unsur mengajak ataupun mengajarkan kepada kalian semua di sini kalian hanya menghibur kalian dan di sini gue cuma sebatas konten kreator cuy ya ambil sisi positifnya ya negatifnya kalian jauh-jauh cuy oke cuy mungkin cukup sampai di sini video wah gue jadi suami Bersama gue biasa 3,2,3, gue cabut tunggu Riri, see next content, see you next video, bye-bye.